Assalamu'alaikum sahabat-bos ini dia tiga kultur shock yang akan anda alami ketika pergi umroh yang pertama ketika kita sholat di Indonesia maka akan sangat lumrah ketika menemui wanita sholat pakai mukena bahkan seperti kurang afdol kalau nggak pakai mukena tapi ketika umroh kalian akan menemui wanita sholat cukup pakai abaya atau gamis yang penting aurat ketutup, longgar dan polos kalau ada yang sholat pakai mukena Biasanya orang Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, para pedagang di sana biasa meninggalkan dagangan mereka begitu saja ketika waktu sholat telah tiba, tanpa memasukkan atau mengunci dagangannya. Memang luar biasa sekali ya. Yang ketiga, tidak ada kota amal. Ya di sana memang tidak ada kota amal di masjid-masjid, apalagi Masjid Nabawi. Gak ada sama sekali. Jadi nanti kalau umroh gak perlu siapin uang untuk dimasukkan ke kota amal. Gak akan nemu. Apalagi ya Coba komen kalau kalian pernah ngalamin.